Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini ane mau kembali tutorial yaitu cara mengatasi lampu flash HP Infinix tidak bisa menyala guys tapi sebelum lanjut kita ke atau ke tutorialnya nih bagi kamu yang berberabung di channelnya tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengatasi lampu center atau lampu flash HP Infinix tidak menyala guys ya Oke guys untuk langkah yang pertama ya guys ya Untuk mengatasi center atau lampu flash HP Infinix tidak menyala Yaitu kita harus masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu ya guys ya Kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu guys Kemudian jika sudah masuk kita scroll ke bawah ya guys ya kita scroll ke bawah terus, kemudian di sini kita masuk ke uh, manajemen aplikasi ya, guys ya. Kita masuk, kemudian di sini kita masuk ke setelan aplikasi, guys. Nah, kemudian di sini kita cari aplikasi yang bernama kamera, guys. Kemudian kita masuk ke aplikasi kamera ya, guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke Menu penyimpanan dan search, kemudian kita di sini hapus akses, kemudian di sini hapus search, dan di sini kita hapus penyimpanan, kemudian kita klik OK aja, guys. baik sahabat jika aplikasi kameranya sudah dihapus datanya atau sudah di force close kemudian kita restart HP-nya sebentar ya guys ya dan nyalakan kembali dan kita coba nyalain lampu senternya atau flashnya ya guys ya nah jika lampu flashnya masih tidak bisa menyala untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengecek apakah ada update sistem atau tidak guys ya kita masuk pengaturan ponsel kemudian kita masuk ke sistem untuk mengeceknya, ya guys, ya kemudian kita di sini pergi ke menu pembaruan sistem, guys. Kemudian kita di sini pilih menu pembaruan online dan pastikan koneksi internet stabil, ya guys. Ya, nah, sahabat, di sini pembaruan sistem tersedia, dan langsung saja kita. Langsung update saja HP Infinix, ya guys, ya, untuk memperbaiki bug atau error atau kendala dalam sistem, ya guys, ya, kamu harus memperbarui sistemnya, guys. Pastikan sistem versi uh, XOS kamu atau Android kamu versi yang terbaru, ya guys, ya. Bagi sahabat, jika HP kamu sudah terupdate, ya guys, ya, langsung selanjutnya kita cek lampu flashnya nyala atau tidak, ya guys, ya. Jika lampu flashnya masih tidak bisa menyala, itu artinya lampu flash di HP Infinity kamu sudah mati total guys. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengganti lampu flashnya di counter terdekat atau kamu harus menservice HP Infinity kamu di counter terdekat ya guys ya untuk mengganti lampu flashnya atau lampu centernya guys. Nah sahabat itu dia cara mengatasi lampu center.